Sama lagi, mudah-mudahan okay. sampai lancar, sampai tujuan.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 Kabar pertama di sini ada momen spesial cute banget persahabat ya dari kakak Bilar Yang mana kakak Bilar lagi main jet ski ya di pantai anyar. Masya Allah VBS nya memang luar biasa seperti drakor Korea. ya persahabat ya. Masya Allah mudah-mudahan saja selalu sehat selalu bahagia untuk idola kesayangan kita Yang semakin hari semakin tampil sangat keren persahabat ya Dukung terus, doakan terus yang terbaik untuk Deddy Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat, di sini ada sebuah unggahan bahagia, kabar yang sangat bahagia untuk kita semua. Ada info penting dari Sobat TV, persahabat ya, yang mana info ini direpost kembali oleh akun yang selalu underscore Hong Kong. Yang mana Lesti si Kejora dan Dilar Ini masuk nominasi couple of the year si sobat TV Sobat TV ya. Masya Allah Tentu kita wajib untuk mendukung Mekanisme untuk votingnya Lewat akun Instagram Sobat TV ID sahabat, ya Yang pertama follow Instagram Sobat TV ID Yang kedua like Di foto idola kamu sebanyak-banyaknya Jangan lupa tag teman kamu di kolom komentar Buat ikutan vote juga Tuh, persahabat ini penting ini cara lewat memvoting lewat Instagram Lewat Facebook Sobat TV Indonesia Yang pertama, like dan follow fanpage Facebook Sobat TV Indonesia Cara yang kedua, pilih ke menu album Vote 5 tahun Sobat TV terfavorit Yang ketiga, like di foto idola favorit kamu Terbanyak-banyaknya Ini cara memvoting lewat Facebook, per sahabat ya Dan yang terakhir ini, lewat YouTube Sobat TV Indonesia yang pertama, subscribe YouTube Sobat TV Indonesia. Yang kedua, ke halaman komunitas, like di foto indra kamu sebanyak banyaknya. Wajib kita vote persahabat ya. Demi kebaikan bersama, kita tunjukkan kekompakan kita, kesolidan kita selalu mendukung yang terbaik untuk lesti dan bilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan persahabat ya, dukung lesti kejuaraan Rizky Bilar untuk memenangkan kapal Of Dior, pilihan Sobat TV itu Masya Allah banget ya Yuk kita sama-sama dukung yang terbaik ya Untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan Yang mana momen yang tak akan pernah kita lupakan Momen sweet, momen romantis Ketika di acara pengajian Bersama Gus Miftah Dan Juragan 99 Masya Allah, luar biasa banget ya ada aja kelakuan mereka yang bikin senyum-senyum kita semua para fans dan warga Konoha. Masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini. Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dalam postingan tersebut juga, persahabat. Banyak sekali tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Yuliwati, Wiwi Ah, kiut deh ah, kalian. Ini adalah kesayangan. Masya Allah banget ya. Lesti dan Bilar itu adalah idola kesayangan kita. Wajib kita doakan... Yang terbaik untuk mereka berdua Dan selanjutnya kita ke fashionnya sahabat Lesti ya? Ini ada sebuah Tentu fashion dari Lesti Kejora Yang dipakai ketika lagi Mempromokan cinta abadi Lestlar ya? Baju Lesti Kejora ini Dibanderol seharga 14.660.000 rupiah Masya Allah Givenchy Paris Ini sangat mahal persahabat ya kita lihat di kolom komentar nih banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans ya ini salah satunya dari akun instagram Duri mengatakan baju kapel sama-sama mehong harganya sehat selalu ya bumil tuh, <tuh> luar biasa banget nih ya idola kita ini dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun instagram Dewa Astuti mengatakan, Masya Allah itu baju seharga motor gue. Wow, <gifat> luar biasa pak sahabat ya, baju aja seharga motor. Memang the Sultan banget nih, Dede Alasti dan kakak Mudah-mudahan selalu berkah barokah terus untuk rezekinya. Dan kita harus selalu mensupport mereka. Dan selanjutnya juga kita lihat bersahabat, ada unggahan terbaru dari kakak Bilar. Yang mau unggah sebuah postingan guys pribadinya dengan sebuah kalimat morning champion Indonesia, wow Alhamdulillah persahabat Indonesia mendapatkan juara di Thomas Cup di Denmark sahabat ya. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu jaya, selalu berkah, bahagia selalu untuk kita semua warga Indonesia. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini untuk informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.